Musik, musik, musik. Penonton jangan mendekat ya. Ini karena final. di Ibu-ibu tolong anaknya dijaga di peserta. Biar, Biar tidak Berada di belakang peserta untuk Untuknya, untuk musik kasih musik Oke. Okay. Siap ya. Mainkan lato-lato kalian dari sekarang. Angkat kaki kanan dan helikopter kita akan terbang. Oke, okay. selama satu menit. Tiga, dua, satu. Kasih semuanya. awas awaslah. Masih Hey, ayo okay. uh -huh. lebar-lebar satu menit, ya? oke, okay. sudah siap, tiga, dua, satu, mulai, Tolong belakang Tolong belakang, Tolong belakang. Satu, menit. satu menit, masih lama.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 op op op op tara okay nada ya nada nada bueno va acá ca tara tara tara bien gas bravo bien gas bravo vamos a chec check no hay nada definitivamente nada bisa gambarnya kondisi terang kita oke dulu oke untuk teman-teman teman-teman Thank <laughs> you. video yang besar ini ya sudah 30 detik Mana trompetnya ini sama main ayo mana teman penonton sudah 40 detik ayo musiknya lagi benar awas menonton eh. awas awas yo oh, soto oh. lima oke okay. oke okay, selesai panengah bingungnya silakan berdiri dulu dengan posisi otot atas pangkat di bawah oke okay, biasa ya eh? oke okay, soto panengah Berikutnya yang lebih seru lagi. Awas menonton menggilir. Menundannya. Melakukan jongkok dengan helikopter ke belakang. Awas, awas Simburi. Awas Simburi. awas, dongga penghargaan diberikan oleh so -so. Ya, mendapatkan ...sebuah Sekali lagi, tangannya Oke aku lagi aku oke tiga dua satu yaitu Amanda ini diraih oleh Amanda Ryan ya. Pada ini jauh-jauh dari desa yaitu desa Thank <laughs> you. yang lebih kapal untuk memberikan pibisnya dari nomor 20, eh, 28 perintah 3 namanya bisa namanya di, nah, nah, nah, bisa. Nah, bisa dikasih sendiri nanti oke okay. untuk sertifikat <tifikat> nama bisa ditulis sendiri ya bisa dikasih sendiri ya oke untuk peringkat dua dirai oleh nomor 91 ya yaitu anggota yang jari Carlos, oke banyak begitu jari Henry, Henry, Henry, kita coba ya oke kita untuk satu oke okay. yeah. thank <laughs> you